Sobat sekalian, mungkin sobat pernah melihat anggrek seperti ini Di kampung mungkin, di desa, atau mungkin di rumah tetangga, di rumah mantan, di rumah mertua, di rumah sepupu kakaknya adik, atau di rumah biasanya adiknya kakak Waduh, pusing ya Oke, siapa yang gak kepingin kalau melihat anggrek yang seperti ini berbunga cukup banyak ya, bukan cukup ya. Banyak banget seperti ini. Dan apakah memang anggrek ini itu hidupnya di tanah? Kok dia nggak nempel di pohon? Sebenarnya anggrek yang orang-orang sebut sebagai anggrek kolomencing eh kalau jengking ini jenis anggrek apa sih dan berasal dari mana ya? Mari kita bahas dan mungkin sobat juga mengalami punya anggrek ini tapi sudah ditanam bertahun-tahun tidak berbunga sudah subur rimbun daunnya bagus tapi tidak kunjung berbunga atau mungkin udah capek nunggunya sehingga Dirombak aja atau dipotongin aja deh Karena nggak berbunga-bunga Oke kita akan bahas ini sebenarnya anggrek apa Asalnya dari mana Apa benar tanamnya di tanah Dan bagaimana rahasia Fahri punya anggrek kalajengking Eh kalau menjeng bisa berbunga sebanyak ini Sobat penasaran Ayo kita lebih dekat dengan anggrek menj kalajengking sobat sekalian punya anggrek yang seperti ini tapi udah panjang banget udah dipelihara bertahun-tahun subur aja tapi tidak kunjung berbunga atau mungkin berbunga tapi bunganya tidak bisa banyak nah apa sih permasalahannya? Apakah anggrek ini memang jenis yang malas berbunga? Ini adalah anggrek yang biasa disebut sebagai anggrek kolomenjing. Eh, anggrek kalajengking ya. Anggrek kalajengking ini sebenarnya menghendaki lingkungan hidup yang seperti apa sih supaya bunganya bisa banyak. Oke, nama ilmiah dari anggrek kalau eh, jengking ini adalah Arachnus flos aires. Berasal dari Malaysia, terutama di Peninsula. Kemudian dari Sumatera, Jawa, dan juga dari Kalimantan. Serta ditemukan juga di Filipina. Dia ditemukan di dataran rendah. Dan biasa ditemukan tumbuh di bawah sinar matahari langsung. Bright light. Oh, jadi... Oke, kita bahas ya Arachnus flos aires atau yang sering disebut anggrek kalajengking ini Sebenarnya anggrek yang cukup tahan banting sobat sekalian ya. Bukan berarti dibanting-banting ya Dalam arti dia mudah hidup di lingkungan yang buruk sekalipun Di habitatnya biasanya arachnus flos aires atau anggrek Jing, eh jengking ini Biasa memanjat pada bebatuan, tebing, pada pepohonan dia memang bisa tumbuh panjang banget dia termasuk anggrek monopodial atau yang punya batang tunggal meskipun bisa bercabang dan perbanyakannya bisa dengan pemotongan batang Anggrek kalajengking yang Fahri miliki ini Fahri tanam di halaman yang panas sekali tanpa atap atau tanpa naungan coba sekalian Jadi aragnis floss iris atau anggrek kolomenjing Eh jengking ini memang menghendaki full matahari atau matahari langsung yang cetar membahanani Sobat bisa lihat, atapnya langsung langit ya, tanpa naungan. Jadi kalau sobat punya anggrek, kalau menjing atau kolom jengking ini tidak kunjung berbunga, sudah panjang, sudah rimbun, kemungkinan kurang cahayanya. Jadi tidak boleh ditanam di bawah genteng, bawah paranet, bawah plastik, bawah asbes bawah lemari, bawah meja bawah kursi jadi harus full matahari sampai daunnya agak berwarna kuning ya karena memang dia menghendaki full matahari suka cahaya yang banyak nah ketika cahayanya banyak seperti ini seperti punya Fahri nih bunganya sangat banyak, sawi Anggrek kolomenjing, eh kolom jengking ini Memang cukup menarik ya Karena ukuran bunganya cukup besar Bunganya awet Dan ini sangat potensial dijadikan sebagai bunga potong Bentuknya seperti kolomenjing eh kolom jengking ya Makanya disebut sebagai anggrek kalajengking Nah, anggrek kalajengking ini Nah, namanya cukup Pangkal batangnya ditancapin di tanah Kemudian kita kasih Tiang atau penyangga Untuk dia memanjat karena memang batangnya bisa panjang banget Bermeter-meter Kemudian nanti kalau sudah memanjat Dia akan bercabang-cabang Kalau tidak kunjung bercabang Sobat bisa potong bagian batangnya di tengah atau agak kepucuk Supaya nanti dia bisa bercabang Kemudian akarnya biarkan saja dia Bebas menjuntai seperti ini Karena akar ini bisa menangkap Unsur hara dari udara Kap nitrogen dari udara Jadi untuk mewujudkan anggrek Kolo jengking Eh kolo jengking ini Sobat harus menanamnya full matahari Panas ngentang-ngentang Dan sebenarnya jarang dipupuk Pun dia akan berbunga Sendiri ya asalkan Mataharinya yang banyak dan simple, cuman butuh tiang penyangga untuk dia memanjat. Kemudian, kalau musim kemarau, ya kita sesekali siram seminggu dua kali, tiga kali, tidak harus setiap hari, ya. Karena seperti yang Pak Ari sebutkan tadi, anggrek kolom arachnis araknis ini cukup toleran terhadap lingkungan yang buruk, jadi dia kurang air tahan, banyak air tahan yang harus dipenuhi hanya sinar matahari yang banyak supaya dia rajin berbunga gimana coba sobat perhatikan mungkin anggrek kolom men... eh, kalau jengkingnya kalian tuh pasti kurang cahaya cuman subur daunnya batangnya tetapi tidak pernah berbunga jadi mulai sekarang di panas-panasin aja untuk anggrek araknisnya. nih gimana nggak cakep kalau bunganya sebanyak ini ya ini tadinya cuman beberapa tanaman terus udah bertahun-tahun akhirnya penyangganya pun udah mau ambruk nih karena keberatan terlalu berat jadi udah ya batangnya udah menjalar-jalar kemana-mana. Kalau udah terlalu panjang, nanti sobat bisa potong-potong, tancepin lagi di bawah supaya rimbun. Anggrek kalajengking atau arachnis floss aires. Kalau sobat pengen anggrek yang tidak ribet, bisa full matahari. Nah, arachnis floss aires atau kalajengking ini sangat cocok ya. Dan bunganya pun bisa digunakan sebagai bunga potong. Bunganya cakep, bentuk bunganya cakep, unik. Seperti kolom menjing eh kalau jengking. Oke, selamat mencoba bagi sobat sekalian yang sudah punya anggrek kalah jengking, tak kunjung berbunga, panas-panasin aja supaya dia berbunga. Semoga video ini bermanfaat, semoga anggrek kolom menjengk sobat sekalian cepat berbunga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk!